silahkan klik subscribe lalu Nyalakan loncengnya karena channel ini selalu menampilkan konten-konten yang bermanfaat daun poh pada umumnya sering dikonsumsi sebagai lalapan terutama oleh masyarakat Sunda namun di luar itu Daun poh pohon juga nyatanya memiliki kebaikan tersendiri Lalu, apa hasil daun poh-pohan untuk kesehatan? Nah, dengarkan penjelasan ini Tanaman yang bernama ilmiah Pilea melastomoides ini memiliki rasa yang sangat segar dan beraroma mentol, cita rasa yang unik membuat tanaman ini kerap dijadikan lalapan atau sebagai pelengkap makanan. Berbagai penelitian menjelaskan kandungan yang terdapat dalam daun pohon-pohon seperti vitamin B1, lemak, zat fosfor, vitamin C. Energi, zat besi, vitamin A, karbohidrat, protein, dan juga kalsium. Berikut manfaat daun pohon-pohon bagi kesehatan yang patut untuk Anda ketahui: mencegah tekanan darah tinggi. Darah tinggi merupakan suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi Biasanya, hipertensi atau darah tinggi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140 90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180 120 bila anda ingin terhindar dari penyakit yang satu ini, salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi daun poh pohon secara teratur, meredakan nyeri haid. Manfaat lainnya yang bisa Anda dapatkan dari tanaman obat herbal yang satu ini adalah dapat meredakan kram dan nyeri haid pada wanita Hal tersebut dikarenakan beberapa di antara kandungan yang terdapat di dalamnya mampu meredakan rasa nyeri ketika haid dengan cepat Mencegah pengeroposan tulang, daun pohon-pohon ini juga diketahui diperkaya dengan kandungan kalsium yang tinggi, sehingga tak heran jika salah satu khasiat dari manfaat daun pohon-pohon dapat meningkatkan kekuatan tulang. Sehingga mampu mencegah terjadinya pengeroposan tulang Mengatasi nyeri otot Bagi Anda yang seringkali mengalami nyeri pada otot ada baiknya jika Anda mencoba mengonsumsi daun lalapan ini secara teratur. Menjaga daya tahan tubuh Berbagai kandungan mineral dan vitamin yang terdapat di dalamnya Diketahui sangat baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh Anda Dengan begitu, Anda akan lebih kuat dan kebal terhadap berbagai serangan penyakit Mencegah penyakit demensia atau pikun Bagi Anda yang kini tidak ingin atau tengah menderita penyakit demensia atau pikun Ada baiknya Anda mengonsumsi daun pohon-pohon ini Daun ini dikenal memiliki beberapa kandungan yang dapat mengatasi kepit demensia atau pikun Dan meningkatkan konsentrasi Simpulan dari video ini, rajin-rajinlah mengonsumsi daun pohon-pohan, karena kaya akan manfaat. Demikian dari video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next time.